emas bulis, waspadai fase koreksi. Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang tertahan.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1820.87, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1818.70. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 Februari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.